Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, nah, Dari video kali ini saya akan membagi tutorial yaitu cara mengatasi aplikasi bluetooth terus-menerus berhenti atau cara mengatasi bluetooth yang error di HP Infinix Tapi sebelum lanjut kita ke atau tutorialnya, baik kamu yang bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat ini dia cara mengatasi bluetooth terus-menerus berhenti di HP Infinix. Baik sahabat untuk langkah Langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya guys ya Baik jika sudah masuk ke pengaturan ponsel Langkah selanjutnya kita scroll ke bawah cuy ya Kita scroll ke bawah kemudian kita cari menu yaitu manajemen aplikasi Kita masuk ke sini guys ya Kemudian di sini kita masuk ke setelan aplikasi. Kemudian di sini kita tekan titik tiga yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian di sini tampilkan sistem. Kita pilih yang ini. Kemudian di sini kita scroll, kita cari aplikasi yang bernama Bluetooth ya guys ya. Nah ini dia guys. Kita tekan aplikasi Bluetooth ini guys. Kemudian langkah selanjutnya. Di sini kita pergi ke penyimpanan dan shade, ya guys. Ya, dan untuk langkah selanjutnya kita hapus terlebih dahulu, yaitu shade-nya, ya guys. Ya, atau file sampahnya. Nah, untuk langkah kedua kita hapus penyimpanannya, guys. Ya, kemudian hapus data aplikasi, kita klik OK, cuy. Nah, jika sudah dihapus data dan file sampahnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu kamu harus merestart HP Infini kamu ya guys ya Untuk menormalkan kembali aplikasi bluetoothnya guys Nah sahabat jika HP Infini kamu sudah di restart namun aplikasi bluetoothnya masih error Itu kamu harus melakukan update sistem untuk memperbaiki bug atau masalah ya guys ya Nah sahabat caranya cukup mudah sekali kan untuk mengatasi aplikasi bluetooth yang error atau